Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menyembunyikan foto dan video di aplikasi Google Foto. Ya ini bisa dilakukan di semua HP Android ya, karena biasanya aplikasi Google Foto itu ada di HP Android. Langsung saja simak videonya. Ya pertama kita buka aplikasi Google Foto yang ada di HP Android kalian. Berikutnya di sini kita pilih galeri. Kemudian pilih lagi utilitas yang ada di bagian atas, kemudian kita pilih di sini folder terkunci. Ya, ini merupakan fitur baru di aplikasi Google Foto ya. Kemudian silahkan gunakan pola ataupun sidik jari yang ada di HP kalian. Oke, berikutnya kita pilih pindahkan item. Berikutnya kita tandai foto dan juga video yang akan disembunyikan. Untuk contoh saya di sini menyembunyikan beberapa foto dan juga video. Oke seperti ini, kemudian jika sudah pilih pindahkan, lalu gunakan untuk pola ataupun e, kunci HP. Nah di sini ada peringatan, jika kalian menghapus aplikasi Google Foto maka untuk foto dan video yang disembunyikan akan ikut terhapus. Lalu pilih lanjutkan, pilih pindahkan, lalu izinkan lagi, kemudian jika sudah pilih tutup. Oke, berikutnya foto dan video yang telah tadi kita pilih sudah tersimpan di folder terkunci. Dan untuk item yang disembunyikan ini tidak akan tampil di aplikasi galeri lainnya. Nah, untuk membukanya tinggal kita pilih folder terkunci, lalu masukkan pola. Dan berikutnya untuk foto dan video rahasia yang tersembunyi akan tampil di sini. Oke, bagaimana? Sangat berhubungan? Dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton.